Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti, Lovers di Lovers serta Leslar Lovers di manapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan mengabarkan gambar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilang.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 Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini, kami akan memberikan informasi menarik dan kabar-kabar baik pastinya langsung dari bunda Lesti dan Papa Bilar. Ke kabar pertama persamaan kita lihat ada sebuah kabar yang sangat luar biasa membanggakan juga persahabatnya sebelumnya. Ada info bahwa untuk ASEAN Family Battle udah dimulai. Ini info kemarin dari L2W.id Bahwa ASEAN Family Battle sudah dimulai bersahabat ya Yuk sama-sama kita dukung untuk fans yang luar biasa bersahabat yang L2W Mudah-mudahan tentunya kekompakan kita semakin solid mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita Yang pertama bersahabat ya caranya Kita lihat klik banner warna kuning dan berikutnya vote di L2W Family selanjutnya persahabat ingat buat akun kalian VIV ada 200 koin, satu koin layangan nilainya 100 dan kita lihat juga persahabat periode vote tanggal 11 kemarin sampai tanggal 21 Maret 2022 segera vote ASEAN Family Battle kita pasti juara, Leslar Lovers World Tuh, percaya ya. Yuk, sama-sama kita dukung buat idola kesayangan kita. Di sini juga ada sebuah kalimat cancel info yang dituliskan. Asian Family Battle sudah dimulai ya, fandom Leslar Go Asia. Kita buat bangga, idola dengan membuat harum nama mereka Leslar Lovers. Lawan kita kapok guys, dan kita satu-satunya fandom dangdut. Wow, luar biasa banget ya Satu-satunya fandom dangdut Yang masuk di Asian Family Battle Fandom Leslar, ini tentunya go Asia Bangga, datasinya bahagia Dan Alhamdulillah para sahabat kita juga mendapat info semalam Baru 5 jam sejak voting dibuka Perolehan vote buat Leslar lovers World family Sudah mencapai di angka 1 juta vote Ini sih kebanggaan banget ya Berada di posisi pertama Baru 5 jam saja, sudah 1 juta voting. Ini yang dinamakan luar biasa. Mudah-mudahan total solid, tetap konsisten. Persahabat untuk selalu mendukung yang terbaik. Kita harumkan nama Leslar. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua. Berikutnya persahabat, perhatikan juga. Ini untuk menutupi mulut Markonah kembali. Yang selalu nyinyir kepada Leslar. Banyak di luar sana yang bilang, "Kok Papa Bilar gak nemenin hanya Ayah ke saja yang menemani?" Dan di sini terlihat persahabatnya, bahwa Papa Bilar itu menemani sang istri tercinta. Kita mendapatkan cirkuit vitamin yang selalu membuat kita bahagia dan bangga kepada Lesla. itu perhatikan Bapak Bilar yang senyum-senyum melihat penampilan Bila Lesti memakai kostum ala India. Wow! Kita doakan bersama sahabatnya mudah-mudahan, lewat Milan Mila selalu sehat, rumah tangganya langgang bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kompon ini pun direpost kembali oleh akun lewat selar Alexkor sekali tanggapan komentar juga yang diberikan. Ya, ini dari akun Hanuna 22 mengatakan di kolom komentar. Kan dari kemarin udah ada yang ngasih tahu Mbe, B kalau Bang Bi nemenin Marco Oneng aja yang suka bikin huru hara Memang Marco Onas selalu bikin huru hara persahabat ya Kita sebagai fans harus tetap konsisten untuk support yang terbaik buat Inola kita Sebelumnya juga ada kalimat yang yang dituliskan Eh, ternyata nemenin Cie-Cie yang lagi pada senyum-senyum lihat videonya Wow, <laughs> palsunya dong Senyum-senyum saat melihat video ini, Masya Allah Kita bangga, kita pasti bahagia Dan berikutnya para sahabat Ada sebuah info untuk kita semua langsung dari SCTV Kembali para sahabat yang Bang Mimin akan mengingatkan bahwa hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022, jam 8 malam Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung Live di studio 6M Tech City Acara SCTV Music World 2022 Bunda Leasti dan Papa Bilar Hadir di acara tersebut Kita doakan Leslar Borong Piala Penghargaan Disemang juga bersama di kalimat info keemsun yang dituliskan setiap berganti tahun, SCTV Music World selalu berhasil memberikan penampilan spektakuler dan berbagai pilihan artis dan musisi kesukaanmu. Nah, siapa saja yang sih yang penampilannya paling kamu tunggu, ayo buruan vote terus artis kesayanganmu sebelum polling akan ditutup. Pastinya Lesti dan Bilar yang selalu ditunggu penampilannya karena sudah lama banget ya melihat Bunda Lesti dan Papa Bilar tidak tampil di tv, wah wow, pastinya ini seru banget semoga menampilkan penampilan luar biasa dan selalu membuat bangga kita semua berikutnya para sahabat kita lihat juga ada info penting juga untuk kita semua karena lesti dan milar juga akan hadir hari Selasa tanggal 15 Maret jam 7 malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini disiarkan secara langsung di 3 Televisi nasional, ada CTI, SCTV, dan Indosiar Di acara Sofi tepatnya, mas ya Yuk sama-sama kita doakan Mudah-mudahan lesal selalu sehat Selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukannya Amin Tentu kita juga masih menunggu kejutan lain Hingga judukan vitamin manja terbaru di pagi hari ini Jangan kemana-mana Tetap stay tune Dan bantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru berupdate seputar Leslar, tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baiklah menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.